Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yo, what's up guys? Balik lagi dengan gua Adi di channel Si Sutops. <tune> Shotgun! Matai cuy! Matai cuy! Di situ ada bayar Disitu ada saya! Peret kan gua, gua, Oke, pada kesempatan kali ini gua mau share dan juga akan membahas cheat baru atau cheater yang belakangan ini dan sampai sekarang pun masih viral diperbincangkan oleh banyak player-player Free Fire cuy huh? Kalau kemarin-kemarin kan cheat ataupun cheater yang sangat merugikan player free fire yang bermain dengan cara sportif Yang bermain normal Kemarin tuh ada cheat atau cheater antena Cheat mobil tembus tembok atau bangunan ya kan Cheater one hit Cheater brush the max, Cheat auto headshot Cheat aimbot Cheat teleportasi, cheat kebal zona, cheat darah, 9999 cheat, LARI CEPAT cheat, HACK Diamond LAH dan cheat, cheat, lainnya cheat, cheat, capek gua nyebutin macem-macem cheat, cheat, banyak banget soalnya kayak pasir di tepi pantai ya cheat, kan? cheat, juga sih nah Cheat baru ini sangatlah berbeda jauh cuy Dari cheat-cheat sebelumnya Cheat ini tuh lebih merugikan, bahaya, OP lah Cheat terbaru ini adalah cheat yang bisa membuat Satu server tiba-tiba tereliminasi semua cuy Secara bersamaan Waduh sih jadi dia atau player yang menggunakan cheat ini bisa membuat semua player yang satu match dengan dia akan tereliminasi semua dalam hitungan detik saja cuy Waduh sih ngeri banget nih semua tereliminasi dalam hitungan detik cuy Gila sih cepet banget ini mah Berikut ini adalah cuplikan dari salah satu player dari region Brazil yang sedang merekam gameplaynya Untuk dijadikan konten Dan tiba-tiba uh. Langsung tereliminasi tanpa sebab cuy Dan setelah ia tereliminasi Ia langsung diperlihatkan ada satu sekuat yang mencurigakan cuy Secara logika ya Kalau semisal kita mati Dikil sama player lain gitu kan Pasti kita akan menonton player yang mengekill kita kan Dan dia ini tidak di kill sama sekuat yang dia lihat setelah tereliminasi tadi cuy Tiba-tiba kameranya langsung menuju ke satu sekuat ini Dan kalau kalian perhatikan Tidak hanya sekuat dia saja yang tereliminasi cuy Melainkan semua player yang berada di match ini juga tereliminasi semua cuy Terkecuali satu sekuat ini um, sangat merugikan ya kan Dan kejadian ini tidak hanya satu atau dua kali saja cuy Tapi sering banget Setelah kabar chat baru ini Banyak sekali yang mencari sebab kenapa mereka tereliminasi secara misterius dan jikalau ini adalah perbuatan player yang menggunakan cheat Ataupun yang biasa kita sebut dengan cheater ya kan Cheat semacam apa yang mereka pakai Satu hari, dua hari, tiga hari Akhirnya ada yang menemukan jenis cheat baru ini Dan dia menjelaskan cara kerja dari cheat baru ini Nah, jadi jika dalam satu match jika dalam satu match ada satu atau dua bahkan satu skuad yang menggunakan cheat ini, ia hanya perlu meledakkan tong merah saja, cuy, untuk membuat player lainnya itu tereliminasi. Dan apa yang terjadi setelah semua player tereliminasi, cuy? Betul sekali, boyah, cuy, boyah. Waduh sih. Kalau begini caranya auto grandmaster cuy nggak perlu tuh Main dari pagi sampai pagi lagi ya kan Cukup main 4-5 jam saja Udah bisa lah Jadi top global rank gitu kan Parah sih Parah ini cheat nih Tinggal turun di tempat-tempat yang ada tong merahnya Terus suruh satu temen kita buat menjauh Dan kita aktifin cheatnya Lalu tembakin tong merahnya sampai meledak cuy Terus boya deh Anjay nge-cheat Lebih parah kan Daripada cheat atau cheater-cheater lainnya Bayangin coba Kita lagi niat push rank atau Mabar sama temen gitu kan Terus masuk ke in-game free fire Terus turun dari pesawat Turun di sebuah tempat Contohnya di peak, bima sakti Atau di clock tower dah Terus kalian looting-looting Manja ya kan Terus tiba-tiba tereliminasi cuy Apalagi udah diamon 4 ya kan? Kurang dua poin lagi udah master cuy. Pasti kalian banting tuh HP cuy. Woi, oh, <ganti> <ganti> kenapa woi? Woi, woi, eh, eh, eh. <ganti> <ganti> <ganti> <ganti> Atau hancurin HP kalian pakai palu ya kan? No, no, no, no, no, no. Atau atau atau gimana menurut kalian mengenai cheat baru ini kesel seneng atau gimana cuy dan gua berharap di region kita Indonesia tidak ada satu player pun yang menggunakan cheat ini meskipun alasannya cuma nyoba atau ngetes lah jangan sampai gitu kan oke okay, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini jangan lupa tinggalkan like agar gua tambah semangat memberi aja biasa Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like agar gua tambah semangat ke depannya. Gua Adisi tutup sampai dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Intro e pa tô avisando aqui que tem um novo tipo de hack galera quatro pessoas aqui da minha line acabaram de, de tomar ban E rapaziada, agora sobre o hacker mano do barril, de onde foi bastante comentado, muita gente fez vídeo. Então é o seguinte, eu descobri aqui algumas coisas sobre esse hack, né, rapaziada. Muita gente tá achando, mano, inclusive eu, né, acreditava que realmente tinha algo a ver com o barril.